Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel si keren boy teman-teman Kita agenda hari ini kita akan membersihkan mainan lagi Lagi dan lagi pastinya teman-teman Lihat mainan apa yang kita akan bersihkan pada hari ini teman-teman Ya bener superhero atau superman ya teman-teman Lihat Pasti kalian tidak asing dengan bentuknya ya <laughs> Oke baik teman-teman Sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa klik tombol subscribe, like ya teman-teman Dan share pastinya kalau video ini bermanfaat atau menghibur kalian ya teman-teman Oke teman-teman Kita mulai saja pembersihan mainan ini ya teman-teman Baik teman-teman Kita menuju air ya teman-teman untuk membersihkan mainan tersebut Oke teman-teman Kita mulai dari mana Besar atau kecil dulu Baik Kita mulai dari yang terbesar Nah Ini wujud mainan tersebut teman-teman Kotor sekali ya teman-teman Mari kita bersihkan sekarang juga nah, Kita mulai dari kaki-kakinya teman-teman Lihat Lihat Sudah mulai kelihatan bentuknya ya teman-teman Apanya ini teman-teman Tool. Ini adalah Ultraman Apa Ultraman sih teman-teman Menyebutnya gimana sih teman-teman Ultraman atau Ultraman teman-teman Nah kalau kalian punya Jawaban kolom ditulis di kolom komentar ya teman-teman nah, Besar sekali teman-teman Wah Kita bersihkan Kepalanya Motor banget teman-teman Wow hmm, Kita bersihkan kaki-kakinya teman-teman Ah, sudah bersih teman-teman. Oke. Okay. Sudah bersih nih, lihat nih. Sudah bersih kan? Kita lanjut yang besar kedua. Oke, okay. ini bentuknya. Untramen macam-macam ya, teman-teman. Ya, ada Ultraman Ginga, ada Ultraman apa ya, Zero teman-teman? Hehe. Aku kurang tahu teman-teman kalau Ultraman. Kalau kalian punya jawaban Tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Apa saja jenis-jenis Ultraman. Ada hingga ada Jero, ya, teman-teman. Oke, ini Ultraman bentuk apa, teman-teman? Ada yang bisa menebak? Sudah bersih, teman-teman. Wah! -teman? Oh. <tuh> wow! Kepalanya tugu teman, -teman. <tuh> Ah. Ya ampun, ntar kita benerin ya, teman-teman. Kita mulai dari yang ini lagi, yang kecil ya, teman-teman. Oke, okay. kita bersihkan, pastinya, teman-teman. Dengan saya bersih-bersihnya, kita sikat dengan sikat yang ada di rumah kalian, pastinya, teman-teman. Kalau sikat di rumah tetangga kalian, pasti dimarahin. <gifat> kita mulai lagi, teman-teman. Nah, tadi Batman dan sekarang Robin Teman-teman oh Robin Sangat penakluk Nah ini dia bentuk Robin Kita ambil lagi Oh sorry Ini dia Apa itu teman-teman Berjubah Mempunyai sayap teman-teman Apa ini Oh Ini dia si Elcor sudah siap sudah ready semua teman-teman kita mulai dari yang ini lagi teman-teman kita mulai dari sini ya oh, tadi kan tor yang kecil teman-teman ini tor yang Ih, tadi tor yang besar sekarang tor yang kecil sudah kita bersihkan ini dia lagi tangannya Pantatnya selah ya teman-teman Dan ini Dibersihkan Kainnya Sudah teman-teman Sudah bersih Dan ini yang terakhir nah, Besar sekali teman-teman Ini dia penampakannya Super Hero Superman lagi, atau Ultraman lagi? Teman-teman, wah, -teman. oh, kotor banget! Teman-teman, kita harus sabar ya, teman-teman, membersihkan mainan ini. Soalnya, ini teman-teman. Nah. sudah bersih teman-teman, pastinya sudah bersih. Baik teman-teman, pembersihan kita sudah selesai. Nah, kita ini adalah wujud dari superhero superhero tersebut teman-teman. Nah, tadi kan kotor banget nih, nih, dan kita bersihkan. Kita punya tiga ultramen ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Ini dia Ultraman-Ultraman tersebut Dan ada si Batman Dan si Batman tanpa sayap Ada si Captain America Ada juga Captain America Mini Dan dia adalah si Robin Lihat R Robin ya teman-teman <tuh> Oke teman-teman Nah ini adalah bentuknya ya dari tadi yang sudah kotor banget Sekarang sudah bersih banget Oke teman-teman Jangan lupa uh, subscribe channel ini ya teman-teman uh, Supaya kalian gak ketinggalan Untuk update video-video terbaru dari channel ini teman-teman Terima kasih telah menonton video ini ya teman-teman Jangan lupa subscribe dan like dan share ya teman-teman Jika bermanfaat atau menghibur para teman-teman Terima kasih kita akan berjumpa lagi besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh